Ini suaranya merdu, cempreng bagus banget suaranya ini. Suaranya ya, nah, suaranya gacor apa sih? Gacor itu saya nggak tahu juga. Epa itu gacor yang penting. Suaranya itu bagus. Bio. Wow, itu kan suaranya bening. Bio Kalimantan. Oh. ngapain lo nih? Ah. suara. Keren. Ah. assalamualaikum. naik Nai, Nek. nai, kau nai. Assalamualaikum. Oh, cong Wow Keren suara lo cempreng. Bisa gak? Ucap Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Nai Nai Nai Oh, suara lagi. ayo lagi oh ini baru mandi burungnya saya mandi dia seger awas nih kamu bahaya nih apa yang ganggu nih ini dia mau latihan Suara lo jempeng. Aduh keren. Bisa ngomong gak? Belum bisa ngomong ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, naik naik.